Sampai jumpa lagi nih bersama saya Pastinya hanya di Jaya Erival Kediri, Jawa Timur Nah oke untuk sahabat bedelar dimanapun kalian berada Semoga tetap sehat selalu ya sahabat bedelar Nah kali ini kita akan mengulas spesifikasi dan juga um, Spool set dari Senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung Style ranting magazin plus manometer Ya sahabat bedelar Nah untuk um, full setnya yaitu saya ada peredam elepen GL700 Oke seperti apa video selanjutnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Erival Oke langsung saja kita akan mengulas spesifikasi dari senapan angin ini ya Nah jadi untuk spesifikasi dari senapan angin PCP Fusion 2560 Double Tabung Stair Ranting Magazine Plus Monumental ini memiliki panjang larasnya yaitu 60 cm ya sahabat beduler dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 lalu di dalam larasnya. Nah untuk tampilan dari senapannya seperti ini ya. Lalu untuk akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai 50-80 meter ya sahabat biduler Karena senapan angin ini sudah dilengkapi dengan double tabung yang tentunya untuk akurasi dan uji powernya pun juga sangat mantap ya Nah untuk uji power dari senapan angin ini bisa mencapai angka yaitu 1100 fps ya Nah untuk diameter tabung dari senapan angin ini yaitu 25 mm dengan ketebalannya kurang lebih 2,7 mm ya sahabat biduler Nah senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazin yang digunakan untuk mengisikan mis supaya lebih praktis ya sahabat biduler Nah untuk pembelian senapan angin ini sudah dilengkapi dengan magazin yang berisikan 14 rotari ya sahabat biduler Jadi tentunya kalian tidak perlu repot-repot lagi untuk memasukkan misnya satu persatu ya Nah, selanjutnya untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan bidikan manual atau disebut dengan visir yang terletak pada ujung laras dan pada chamber senapan angin ini ya, sahabat bidelar. Nah, untuk chamber dari senapan angin ini terbuat dari bahan kuningan dengan desain yang sangat praktis ya, sahabat bidelar yang memiliki tempat di mana nanti akan dipasang ya. Nah, selanjutnya untuk grenel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan Dengan menggunakan 5 tarikan gigi persneling yang bisa disetting sesuai dengan kebutuhan sahabat biduler di rumah Nah untuk semakin banyak tarikan pada gigi personal ini Maka semakin besar pula untuk uji power dari senapan angin ini ya sahabat biduler Nah untuk grenelnya menggunakan sistem tarik putar untuk mengunci ya Jadi di sini untuk penguncian dari senapan anginnya Selanjutnya untuk senapan angin ini memiliki model yaitu style ranting dengan model popornya yaitu memiliki motif ranting ya sahabat beduler yaitu ranting kering yang memiliki warna corak coklat dan juga perpaduan warna abu-abu seperti ini. Nah pada bagian belakang popor senapan angin ini dilengkapi dengan penyangga bahu dari karet pilihan yang digunakan untuk menyangga senapan saat berburu ya sahabat beduler. Nah untuk trigger dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja belihan sehingga nyaman dan juga kokoh saat digunakan ya sahabat biduler Nah untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada ujung tabung senapan angin ini ya Yang digunakan untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan angin ini ya sahabat biduler Nah karena senapan angin ini dilengkapi dengan double tabung Maka untuk tekanan anginnya pun juga sangat mantap ya Yaitu kisaran 2500 sampai 3000 PSI ya sahabat biduler Jadi untuk um, uji power dan juga akurasinya pun juga sangat mantap Oke selanjutnya kita akan memadukan senapan angin ini dengan peredamnya ya Nah kali ini saya menggunakan peredam elepen GL700 ya sahabat biduler Nah oke untuk tampilan dari peredamnya seperti ini ya Nah untuk keunggulan dari peredam elepen GL700 ini dapat meredamkan suara hingga 80% dan juga bisa dikecilkan ya sahabat bideler Jadi tentunya akan lebih praktis Oke, Kita coba kecilkan ya Nah jadi seperti ini ya sahabat bideler setelah kita lepas antara kedua peredam ini Nah untuk selanjutnya kita bisa melepas pada bagian belakang sini untuk dipasang pada sebelah sini ya sahabat bideler jadi untuk peredam ini sangat multifungsi sekali nah, kita pasang bagian sini ya Nah jadi seperti ini ya sahabat peduler setelah kita kecilkan dan menjadi lebih praktis ya Oke kita coba pasangkan pada senapan angin PCP Fusion 2560 double tabung saya ranting magazine plus manometer ini Oke, kita pasang pada ujung laras dari senapan ini, ya. Nah, jadi seperti ini, ya, sobat bittersuit. Setelah kita padukan antara senapan angin PCP Fusion Double Tabungnya beserta peredam LPDL700. Nah, senapan angin ini sudah siap digunakan untuk berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi biawak tikus dan hama lainnya nah tetapi senapan angin ini juga sangat cocok sekali untuk berburu hewan di game seperti babi dan juga biawak ya sahabat biduler nah karena senapan angin ini sudah kita padukan dengan peredam elepen ya maka suara dari senapan angin ini bisa lebih senyap hingga 80% ya sahabat biduler nah untuk harga dari senapan angin PJP Fusion 2560 double tabung Seranting ranting magazin plus manometer ini dibantu dengan harga 2.245.000 rupiah, ya sahabat Bediler. Nah, dengan harga segitu, kalian sudah mendapatkan bonus perlengkapan seperti spare part, lalu ada peredam standar, tali standar, dan juga mini ya sahabat Bediler. Serta sudah dilengkapi dengan magazin yang berisikan empat lotari yang bisa digunakan kepada senapan nah, yang ini, ya. Nah, untuk harga dari peredam L del tujuh ratusnya dibanderol dengan harga... Rp125.000 ya, sahabat beduler. Nah, untuk harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja untuk spesifikasi dan juga harga dari Fullset senapan angin PCP Fusion 2560. Double tabung saya ranting magazine plus manometer ya sahabat bidelar. Dan bagi kalian yang ingin memiliki senapanan nah ini nih bisa langsung chat admin Jaya Rival atau klik linknya ada di description box di bawah ini ya sahabat bidelar. Oke, terima kasih saya pamit undur diri dan salam bidelar.